Mengapa gol Rodrigo pada Real Madrid versus Girona dianulir? Real Madrid harus puas dengan satu poin dalam pertandingan La Liga di Santiago Bernabeu kontra Girona pada minggu 30 Oktober. Gol dari Vinicius Junior pada pertengahan babak kedua untuk Madrid dibalas tim tamu oleh penalti Christian Stuani 10 menit sebelum akhir waktu normal. Los Blancos sempat merayakan gol dari Rodrigo Goss beberapa menit sebelum waktu normal berakhir. Namun, Mario Melero sebagai wasit mengambil keputusan untuk menganulir gol tersebut. Keputusan itu mengundang reaksi negatif di media sosial dari pendukung Real Madrid dan sorakan juga terdengar jelas di dalam stadion. Keputusan tersebut dipandang kontroversial, tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gol tersebut dianulir akibat bola dari tendangan pertama Rodrigo berhasil dipegang oleh Paulo Gazzaniga, penjaga gawang Girona. Walau hanya memegang bola dengan satu tangan, saat itu kiper sudah dianggap memiliki bola. Tindakan Rodrigo menendang bola membuat gol dianulir karena pemain lawan dilarang untuk merebut bola dengan kaki ketika kiper masih memiliki penguasaan terhadap bola. Son Heung-min pertimbangkan masa depan di Tottenham. Ancelotti tertarik buat beli?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 Tak seperti musim lalu yang begitu moncer dengan 24 gol dan 10 assist Alasan penurunan performa Real Madrid, pemain cedera dan jadwal padat? Real Madrid memulai musim 2022-2023 dengan performa yang sangat positif. Akan tetapi, pada dua laga terakhir, tim racikan Carlo Ancelotti menunjukkan grafik menurun saat berjumpa RB Leipzig dan Girona. Real Madrid punya jadwal yang sangat padat, mereka harus memainkan laga La Liga dan Liga Champions secara beruntun. Belum lagi, jadwal laga internasional yang harus dimainkan sebagian besar pemain Real Madrid. Kami tidak berada pada level yang kami tunjukkan musim lalu karena beberapa alasan, kata Ancelotti. Kami punya pemain cedera yang sembuh akan tetapi belum banyak bermain. Toni Kroos, Luka Modric, Rodrigo, Bedval Verde, Aurelian Cioameni dan absen. Kami punya banyak sekali jadwal pertandingan. Ini adalah mantra sulit yang belum begitu mempengaruhi kami. Pada hari Rabu, lawan Celtic di Liga Champions kami bisa finish di puncak klasemen fase grup. Semua masih dalam kendali, tegas Ancelotti. Pemain Real Madrid tidak punya banyak waktu untuk recovery. Jadwal sangat padat, menurut Ancelotti. Pada level ini, Real Madrid bukan hanya lelah secara fisik, akan tetapi juga mental, apalagi laga-laga yang dimainkan juga sangat penting. Setiap pertandingan sulit itu yang diharapkan, kata Ancelotti. Kami tidak bermain di level terbaik kami saat ini karena terlalu banyak pertandingan dan kami tidak punya waktu untuk pulih 100% secara fisik atau mental. Saya tidak melihat dimanapun memainkan sepak bola yang luar biasa. Mereka semua menderita, tegasnya. Tani Cross? Dulu Valverde, berat saya, sekarang sebaliknya. Performa Federico Valverde musim ini menuai decah kagum. Toni Kroos adalah salah satu yang mengagumi andalan Real Madrid. Musim ini Valverde sudah mencetak 7 gol, torehan ini lebih banyak yang dia buat musim lalu atau musim-musim sebelumnya. Padahal sang winger baru tampil 16 kali. Kroos melihat potensi bintang Uruguay sudah terlihat sejak pertama kali datang 2018 lalu. Kala itu dia mengetahui sang pemain mengidolainya. Tapi sekarang situasi sedikit berbalik. Justru Kroos yang kini mengidolakan pemain 24 tahun tersebut. Saya ingat selama tur musim 2018-2019 di Amerika Serikat. Fisioterapis memperingatkan saya untuk mengawasinya karena dia tahu saya adalah idolanya. Ujar Tony Kroos seperti hilang si di Deportivo, Minggu 30 Oktober 2022. Jika dia terus seperti ini, saya tidak melihat dia bisa dihentikan. Dia pemain yang lengkap, jika dia tidak melihat solusi dengan bola di beberapa titik, maka dia merebut bola dan langsung masuk ke gawang lawan. Saya harus bilang sekarang saya penggemarnya, ia menambahkan. Terlepas dari performa di lapangan, ada hal lain yang membuat puas melanggimi sosok Valverde, yakni kepribadiannya. Meski sudah berlabel bintang, Valverde masih orang yang sama seperti dulu. Sosok yang pendiam, rendah hati, dan tetap bersahaja di semua kondisi. Saya segera menyadari bahwa dia adalah pria yang hebat. Dia orang yang sangat pendiam dan rendah hati, terang Toni Kroos. Dia tidak bertindak berbeda karena dia bersama kami. Dia memberikan segalanya di setiap pelatihan tanpa takut apapun, tutup penggawa timnas Jerman.